gimana sih pelajarin ya, dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel Hasan Scalp. Oke, jadi di video kali ini di sini saya akan membagikan berita-berita yang terbaru lagi. Oke, kita langsung aja simak satu persatu beritanya.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 Oke okay, lanjut ke berita yang keempat ya. Oke okay, lanjut ke berita yang kelima. Apa sih yang nggak buat Arya? Oke okay, lanjut ke episode yang ke enam Oke lanjut ke presiden yang ke tujuh ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-8. Oke lanjut ke persetanya yang ke sembilan. Oke okay, lanjut ke persetanya yang ke sepuluh ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-11. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-12. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-13. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-14. Oke okay, lanjut ke berita yang ke-15. Oke okay, lanjut ke berita yang ke-16. Oke lanjut ke peserta yang ke-17. Oke lanjut ke peserta yang ke-18.